Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halwa sahabat Les dimanapun anda berada kembali di Fativi hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia Seputar Lesti TV Dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para sahabat untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan vitamin bahagia, seputar Leslar tentunya. Bagi yang sudah mensupport channel ini, saya doakan untuk semuanya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan. Baiklah persahabat mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada vitamin bahagia dan info terbaru sekaligus yang untuk kita semuanya Malam ini rutinitas di malam selasa hari Senin Persahabat ya Ini main sepak bola bersama tim kajian Maruah FC persahabat ya Ini sih muridnya Habib Usman Wow, Masya Allah banget ya Doakan saling terbaik yang Mudah-mudahan Papa Bila selalu konsisten Selalu berolahraga dan mengikuti kajian Masya Allah kita bangga punya idola yang sangat luar biasa Kita simak juga persahabat dia ya, Banyak sekali tanggapan komentar yang sangat luar biasa juga nih Dari Leslar Lovers dari akun Yanti atas anaskor aprilianti Mengatakan, udah tutup Aurat ya papap -pap. Semoga istiqomah ya papilar Amin Dan kita lihat juga persahabat ya komentar berikutnya juga Dari mama eda 1998 Masya Allah, kakak sudah mulai nutup Aurat, Alhamdulillah Tuh persahabat ya komentarnya Kali ini salvoknya dengan penampilan Papa Bilar yang sudah menutup aurat Insya Allah mudah-mudahan selalu istiqomah ya Dan selalu membuat kita bangga pastinya Berikutnya persahabat disimak juga Di unggahan Ibu Siwi 3 jam yang lalu persahabatnya Ini mengunggah sebuah info Ada yang launching besok tanggal 14 Juni 2022 Wow bikin penasaran nih persahabat Kira-kira ada launching apakah nih di tanggal 14 besok kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Siwi Ayo tebak Katanya tuh wow kira-kira apa nih persahabat ya Kejutan yang akan disuguhkan oleh Ibu Siwi dan Indosier Dan kita simak aja persahabat Di kalimat komentar yang diberikan Dari akun Instagram Dianti underscore 88 mengatakan See you baby GD11 Ibu Bismillah Wow ternyata persahabat yang besok itu launching single dari GD11 yang berjudul See You By Be mudah ya selalu sukses dan selalu diberikan kelancaran Kemudian persahabat disimak juga diunggah Putih Bilar ini mengunggah video Abang Fatih Aduh makin ganteng dan luar biasa maco banget persahabat ya Kali ini di vlognya Leslar Entertainment terbaru sudah di up vitamin yang selalu bikin bahagia kita semuanya persahabat yang belum nonton Yuk, sama-sama langsung saja mampir ke channel Youtube Laser Entertainment Mudah-mudahan dukungan semakin banyak ya Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Disimak juga persahabat di kalimat yang dituliskan di postingan ini Masya Allah, gantengnya ponakan onti Keren banget sih, ini bajunya yang beliin panda Macok banget nih, gaya abang Wow <laughs> Abang Fadji terlihat gagah dan macet sekali ya Ketika mencoba baju yang dibelikan oleh papa bundanya Saat berliburan di kota Paris dan Swiss Masya Allah bangga sekali Mengindolakan Lesti dan Rizky Billar. Kita simak juga persahabat potret Abang L Yang terlihat sangat macok nih Wow keren banget ya Masya Allah pokoknya bangga dan bahagia sekali Semoga kita semua selalu kompak ya untuk mendukung karya-karya terbaik dari idola kita. Kemudian persahabat, kita juga ini diwajibkan untuk mendukung Bunda Lesti di ajang Telkomsel Award 2022. Spesial Persahabatnya anniversary ke-27 tahun Telkomsel. Semoga Lesti Kejora bisa mendapatkan piala penghargaan karena Bunda Lesti Kejora ini masuk nominasi favorit solo singer nih persahabat ya favorit penyanyi solo nih kita wajib dukung persahabat ya caranya sudah disebutkan persahabat ya di vlog mimin sebelumnya dan kita lihat juga ternyata persahabat saingannya bukan main nih untuk saingan Buda Lesti yang pertama ada Danang, dan kedua ada Iwan Fals yang ketiga ada Teh Ocha wow penyanyi luar biasa banget ya Ocha pun ikut menjadi saingan Lesti kejora ini pesaing-pesaing yang sangat berat. Yuk sama-sama kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita. Yuk Bismillah karena cuma punya waktu tujuh hari untuk mendukung Bunda Lesti. Mudah-mudahan ya dukungan semakin banyak buat idola kesayangan kita sang kejora yang selalu membuat kita bangga. Masih menunggu cedukan terbaru dan kabar baik selanjutnya di malam hari ini.